Kalau saudara baca kitab suci, seolah-olah ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang scattered, kacau balau. Oh ada kisah penciptaan, lalu ada kain bunuh habel, kemudian ada ini, ada itu, ada banyak sekali kisah. Saudara kalau lihat cara kitab suci ditulis, saudara akan tahu tulisan-tulisan ini datang dari banyak tradisi. Bahkan kitab kejadian pun punya banyak tradisi. Umumnya para ahli perjanjian lama percaya ada empat tradisi utama... Jadi kalau saudara baca, saudara akan menemukan paling enggak empat gaya. Empat gaya ada dalam kitab kejadian. Kitab keluaran, kitab imamat, kitab bilangan, dan lain-lain. Belum lagi masing-masing kitab. Jadi saudara melihat ada begitu banyak bagian dari kitab suci. Seperti begitu banyak parts. Yang mengherankan adalah, kalau ada begitu banyak parts. Kenapa seluruh cita, ceritanya harmonis ya? Ini yang biasanya dikatakan kan. Kitab suci kita terdiri dari... 66 kitab. 66 kitab dan seluruhnya harmonis. Tapi saya katakan bukan cuma 66 kitab, tapi masing-masing kitab punya beberapa tradisi. Saudara baca Matius, Markus, Lukas, saudara akan sadar Matius, Markus, Lukas ada miripnya. Tapi miripnya itu bisa dikelompokkan. Saudara sadar tiga penulis ini punya berbagai tradisi di baliknya. Tradisi kehidupan Yesus di bumi bukan satu tradisi ada banyak tradisi yang herannya tidak saling bertentangan Unik ya Lalu Yohanes, Yohanes menulis dari sudut pandang yang sangat lain dari tiga Injil Tetapi tetap secara kisah melanjutkan kisah yang sama Alkitab adalah satu kisah Tapi terdiri dari banyak kitab, dari banyak tradisi, dari banyak pengertian Yang seperti terpecah-pecah Tapi begitu dikumpulkan ternyata satu